Selamat datang di Mata Kuliah Sistem Operasi Komputer. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Selama perkuliahan, kita akan menggunakan Morning, Malanata Online Learning, Rumah Belajar, Universitas Kristen Malanata. Silakan teman-teman login menggunakan akun yang sudah dimiliki. Mata kuliah SOK dengan kode IN243, bobotnya 2SKS, pengajarnya saya, Meliana Krisyanti. Untuk kontak, teman-teman dapat mengakses di meliana.it.maranata.edu. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai aspek penting yang terdapat dalam sistem operasi modern. Jadi materi yang diajarkan akan meliputi pengantar ke sistem komputer, konsep cloud, infrastrukturnya, keamanannya, penyimpanan, dan arsitekturnya. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah Soka. Ustakanya, kemudian pendukungnya Materi Cloud Foundation. Lalu untuk kontak dosen. Dan pertemuan kita ada dua kelas. Untuk kelas A akan diadakan setiap hari Rabu pukul 15 sampai 17. Dan untuk kelas B diadakan setiap hari Kamis pukul 15 sampai 17. Link Zoom Meeting dapat dilihat per pertemuan. Di sini juga ada dokumen pembelajaran. Teman-teman dapat melihatnya. Untuk tanggal penting dapat diakses di silabus mata kuliah Sok. Kelas A dan Kelas B dapat mengakses file ini. Untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Sok semester ini, mohon mengisi form data mahasiswa peserta kelas Sok di minggu pertama kuliah. Sampai berjumpa di pertemuan pertama kelas Sok untuk kelas A di hari Rabu dan untuk kelas B di hari Kamis. Terima kasih.